Rasa gimana? Masih di kobong. Iya Pak, masih di kobong. Hmm. Pak yang itu di yang dilu... absen gimana Pak? Caranya Pak? Bicet, bicet, klik, bicet. Ada enggak? Ada kayak kotak pesan tuh? Oh iya ada. Nah itu klik aja ya nama dan kelas Pak ayah ya, boleh nama-nama Bapak sengaja satu ruangan ya Kelas P1 2 dan 3 Hai gimana Olimpiade siap nggak Thank <laughs> you. Kalsa, Bapak jadikan admin ya, Bapak lagi makan nih, nanti kalau ada yang masuk kamu izinkan ya Iya Pak Bentar Bapak Mana aja, Tiara sehat. Ya Bapak udah buatkan soal tuh. Ya Bapak udah buatkan soal, nanti kalian boleh boleh diisi preview kalau bisa. Makanya pelajari dulu. di jenis juga udah ada tuh videonya. nah ini ketahuan tuh siara belum pernah nonton video ya udah apa udah pernah Hah? udah pernah di sini kok nggak ada nggak kelihatan tuh udah yang pertama kan yang kekunci terus yang keduanya bisa kebuka nah oh, bisa kebuka video? ya kok oh, belum masuk berarti ya sekarang ketahuan ya Ama nanti. Oh tapi udah-udah itu berarti udah masuk ya. Ya udah-udah ada. Uh, jadi progresnya bu juga uh, nanti silahkan download di play ya, yeah. Aplikasi Genius. Di sini materinya kita bahas. Jadi pendapatan nasional. Apa aja nih konsep-konsep dalam pendapatan nasional? Ada beberapa konsep ya. Pasti lu udah uh, cukup familiar dengan yang namanya PDB atau GDP. Ada satu lagi yang lu pasti juga udah familiar namanya Jadi, apa? PNB ya. Jadi di era digital ini Bu sekarang uh, habis sebagai guru cuma mengarahkan aja sih sumber belajar semua udah ada uh, apa powerpoint udah ada uh, tinggal diskusi aja dengan sesama uh, temennya kalau malu dengan gurunya gitu jadi pendapatan nasional ini lebih ke bagaimana cara mengelola suatu negara bisa membuat jalan tol, itu dari mana sih? terus membangun jembatan, itu dari mana sih? Nah, di kelas 11 kan kita belajar mengenai pengertiannya, apa sih itu ekonomi ya, kalau di kelas 11 lebih itu ekonomi makronya bagaimana mengelola kebutuhan untuk orang banyak ya. mungkin Tiara? Ada yang mau ditanyakan enggak Tiara? Udah nonton video? Udah... Pak, saya dengar arti. Wih, Yuna naunya. bingung. Ada nggak? Halo-halo Tiara, ada. Ada. <tuh> Itu Bapak Aditya Ramas kan bingung kan kalau di Genius ya. ya Itu kan ada yang dikunci, berarti kita nya enggak bisa nonton. Oh iya. Nanti tinggal japri ke Bapak Pak tolong buka dong videonya. E, apa? Yang ini nggak bisa terbuka gitu. Kan komunikasi dengan Bapak, ya. Oh berarti bisa japri ke Bapak gitu Iya. Bilang. Nanti Bapak e, buatkan yang ngatur di sininya gitu. Ya. GNP. Masih ingat kan kalau PDB dan PNB ini dua-duanya merupakan Jadi misalkan di sini kan ada definisi enggak bisa kebuka tuh ya. Ah yang kebuka yang warna biru itu ya. Nah, Bapak nanti yang bisa itu Terus kalau misalkan masih ini lari lagi ada yang gratis. Itu ada yang sulit? untuk belajar apa? Ekonomi Tiara. Siap-siap ya olimpiade ini ya. Masih Salsa tuh. Tiara sama siapa? Mas Samsa, pengennya kelas 10. Kelas 11. Mmm. Lu ada tuh. nggak? enggak? Bentar lagi loh, tanggal 14 terakhir itu penutupan. Udah gratis, dapet uang, kalau lulus ya. Kalau tahap seleksinya kayak KSM lagi, Ciara. Ini sih soal kayak biasa KSM. Iya, bareng-bareng bertiga. Kan kalau KSM sendiri-sendiri ya, isinya. ya Iya. Nah, kalau ini misalkan tiara sama salsa sama salsa barang-barang gitu materinya materinya apa hmm. oke udah mau dimulai nih bapak mau pakai kamera aja dong Kita mulai aja nih, apa Sebelah jam sembilan lewat tiga, tunggu lima menit lagi ya Ya, kita mulai aja. Uh, ya, selamat pagi anak-anak uh, hebat, -anak Bapak semua, anak-anak istimewa Bapak semua. Ya. Alhamdulillah di hari yang mendung ini kita bisa bertemu kalau oh, di tatap muka dan ya, Bapak nggak bakalan lama. Paling 10 sampai 15 menit lah. Sisanya kalian boleh keluar lagi nanti ya boleh belajar kalau oh, percaya kalian pasti belajarlah di rumah Bapak di sini hanya menjelaskan poin-poin pentingnya aja ya jadi di semester di semester pertama eh, mengenai kelas 11 itu ada pendapatan nasional ya apa sih, Pak, pendapatan nasional? Ya, bagaimana sih, Pak, cara menghitung pendapatan nasional? Bapak udah share itu powerpointnya, ya? Apa saja komponennya? Nah, ya, ini terus hari ini tuh, buat apa sih, Pak, kita harus belajar pendapatan nasional? Jadi, tujuannya setelah kita diskusi, kalian bisa mengerti apa itu pengertiannya, minimal manfaat, lalu... Uh, menghitungnya bagaimana ya setelah bapak terangkan sedikitlah di sini ya jadi ya di sini jelas ya pendapatan nasional itu adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara atau rumah tangga keluarga dalam kurun waktu tertentu siapa sih pak yang mengelola ruangan negara boleh kalian cek itu di lamanya kementerian keuangan ya ada websitenya di situ berapa pendapatan kalau di Indonesia berapa pendapatannya berapa triliun per hari di era pandemi ini gitu kan cash flow nya lalu apa aja pak faktor faktornya lebih ke keseluruhan permintaan dan penawaran Apa sih pak bedanya permintaan dan penawaran Kalau permintaan adalah jumlah yang diminta oleh konsumen Beda dengan penawaran yang kita keluarkan Lebih seperti itu Terus investasi Apa itu investasi? Orang yang mengeluarkan modal Berharapkan mencari keuntungan Ya ini konsepnya pendapatan nasional. Ya. Terus apa sih Pak manfaatnya? Ya. ini jelas. Jadi ketika kita paham mengenai pengertiannya, pasti kalian akan tahu manfaatnya. Ya, manfaatnya kalian bisa membandingkan kok negara Indonesia nggak maju-maju Pak dengan Amerika Serikat gitu kan? Dilihatnya dari mana? Dari sumber pendapatannya, ya, sumber eh, pendapatan si suatu negara, ya. Jadi nanti di kelas 11 ini kita akan belajar menghitung, menganalisa, ya, menganalisa bagaimana suatu negara akan berkembang, akan bertumbuh, seperti itu. Ya, terakhir ini ada menghitung. Ya, jangan dulu uh, langsung kalian menghitung lebih ke Bapak. Harapkan di pertemuan hari ini, Bapak harapkan di pertemuan hari ini kalian minimal paham mengenai pengertian dan manfaat. Itu aja, dua aja dulu ya. Itu aja dari Bapak, uh, sisanya. Silahkan kalian belajar mandiri Sesuai Kesakpat yang sekarang Menggema hari merdeka tuh Jadilah pelajar Pancasila Ya enggak boleh ketergantungan Siap menerima perbedaan Ya Tetap jaga kesehatan Salam seorang orang tua kalian Ya Salam ada pertanyaan, boleh nanti Bapak Japri kasihan Bapak juga Pakalah. Pak, kota Nanti habis seperti ini, gini-gini Bapak paham banget, itu aja hari ini Yang Bapak bisa sampaikan Kalau ada pertanyaan, kita buka 5 menit atau 10 menit ya, silahkan Yang mau bertanya Ada yang mau Bertanya? Minimal kalian paham dulu manfaatnya ya. Minimal paham pengertian dan manfaat. Rapi? Ada yang mau tanyakan? Ya? Yeah. Oke. Okay. Silahkan. Samsul. Balik Samsul. Ada yang tanyakan nggak? Ada. Oke, ada yang tanyakan bos Perkapita apa pak? Hah? Nah itu kalian Berarti langsung Belajarnya ke perkapita minimal Berarti Paham dulu pengertiannya Jadi pendapatan nasional itu lebih ke Jumlah keseruan dalam satu tahun Beda kalau perkapita Kalau perkapita itu lebih Pendapatannya lima tahun Ya, ada pendapatan nasional satu tahun, ada pendapatan perka kita, ya. ya. Pak, lebih ke dua pengertian aja Hah? Bapak pengennya kalian paham dulu pengertian dan manfaat, udah keren itu aja ya jangan dulu, nah kalau kalian udah paham boleh kalian kerjakan yang ada di jenis Bapak udah bikin soalnya 10 oke okay? Boleh diskusi, boleh buka Google, terserah, boleh lah. Bebas lah. Ya. Nah, sekarang ketahuan ya. Ini aplikasi jenius nih. Jadi siapa aja yang progres belajar, itu ketahuan di sini nih. Kayak si Marik tuh, IPS berapa? GPS 2 oh. ya. belum ada yang nonton ini, terus penilaiannya belum ada yang mengerjakan nih. Eh, ini hasil kemarin ramil ya. Ini jadi asetnya lengkap di sini ya kalau bisa nih namanya kalian ganti ya nama di geniusnya kalian ganti jangan kayak Sophia dua, Nia ah. Nits, bapak kan nggak nggak kenal ya kayak salsa ada salsa Sabila, Rizki Ramandani ya kalian boleh di akun di akun apa di akun di akun jeniusnya, klik profile dan Apa aja nih konsep-konsep dalam pendapatan nasional? Ada beberapa konsep ya. Pasti lo udah uh, cukup familiar dengan Yuk, yang mau namanya PDB atau uh, GDP. Kita selfie aja. Ya, Ada kita buka aja dulu ]nya, kameranya. kameranya. bareng-bareng. Apa? Okay. PNB ya atau GNP. Masih ingat kan kalau PDB dan PNB ini dua-duanya merupakan dia nya dan kan ya, Kalau kita yang gitu. Thank you. Kalau nggak ada yang tanyakan Silahkan yang mau keluar Keluar ya Udah bapak screenshot semuanya Jangan lupa absen ya Ya Itu aja dari bapak Mohon maaf Kalau ada yang salah Ya Ada yang tanyakan nggak Bapak paham lah Kalian takut lama-lama Habis kotaknya Ya Ya kalau tadi tuh ada yang Siapa? Yang rambutnya Merah Ya boleh, oh. potong, Pak. Ya. Oh. boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya. Uh, namanya sudah ya? Udah, boleh Udah, boleh Udah, itu Udah, udah. debatu ya, pamit ya, you bye bye, ya, assalamualaikum, assalamualaikum, kumala, waalaikumsalam, assalamualaikum, kumala Anug, belum keluar. Ada yang tanyakan Anug.